Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi sahabat Salam satu hobi dalam budidaya Oke sahabat pada video yang lalu Saya berbagi video Yang berjudul Di antara dua opsi Antara pakan atau air Yang terlebih dahulu Saya utamakan Di dalam melakukan atau Budidaya ikan oleh karena itu saya e, memilih dengan menggunakan sistem ras yang cenderung mengedepankan dalam pengolahan air. Kemudian saya menggunakan sistem ras dikarenakan saya e, mengacu pada pengalaman saya beberapa tahun yang lalu saya pernah berbudidaya di sungai. Dengan cara menggunakan keranda dan hasilnya pun e, cukup memuaskan sahabat dan ini menjadi salah satu acuan saya mengapa saya memilih menggunakan sistem ras dan perlu sampai ketahui juga antara masanya, Salah satu di antara mata air yang biasa saya gunakan untuk uh, berbudidaya ikan di keranda, uh, Saat ini uh, digunakan untuk memproduksi uh, air mineral yang ditolak oleh Bumdes Tomoyo, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pasitan, yang diberi merek Anyes, sahabat dan tentu saja sahabat wajib mencoba bagaimana kesegarannya Anyes produknya Bobbes Fisomulyo yang pasti Anyes Oke sahabat dari pengalaman ketika saya berbudaya di keramba itu banyak hal yang saya dapat dan tentu saja satu prinsip yang saya pegang memelihara ikan itu sama halnya dengan memelihara air Hidup dan tubuh kembangnya ikan itu tergantung dengan air ya katanya. Dan apabila airnya sehat tentu saja ikan-ikan pun jadi lebih sehat yang pasti akan mempercepat pertumbuhannya karena eh, nafsu makan pun akan jauh lebih kuat apabila ikan-ikan kita tumbuh dengan sehat. Oke sahabat eh, demikian dari saya ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan bagi sahabat yang belum subscribe, subscribe, like serta komen jangan lupa. Dengarkan pula tanda loncengnya agar saya selalu bersemangat untuk membuatkan video-video yang baru, baik di dalam saya berkelontai, berbudidaya ikan, dan ada kalanya saya mengunggah tentang e, destinasi wisata yang cukup indah, cukup menantang untuk sahabat kunjungi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.